gimana sih, kajarin dong. Halo guys, Assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel CPNSK Official. Oke guys, jadi per seperti biasa di sini saya akan membagikan preset Alik lagi guys ya. Nah, oke tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. Oke, lanjut ke preset yang kedua. bohong yang bener. Nah, iya deh, kamu nggak mau sama aku karena kamu belum kena kedipan matahari. <tip> Oke, lanjut ke preset yang ketiga. <tip> Oke, okay, lanjut ke episode yang keempat. Oke, okay, lanjut ke episode yang kelima. oke okay, lanjut ke preset yang keenam oke okay, lanjut ke preset yang ketujuh Oke okay, lanjut ke berita yang ke delapan. Serem lo begitu. Kagak dong. Oke, lanjut ke preset yang ke-9. Oke lanjut ke preset yang ke-10. aku bohong. Yang bohong. Oke lanjut ke preset yang ke-11. Oh, Oke, lanjut ke preset yang ke dua belas. Game itu adalah permainanku. dan adalah hobiku. Rapika, kamu jadinya aku iya. <laughs> yeah. Oke, lanjut ke preset yang ke tiga belas. Oke, lanjut ke episode yang ke-14. Oke, lanjut ke episode yang ke-15. Gue sadar kok gue jelek, tapi jelek jelek kayak gini ada yang minta nomor WA loh. Tukang counter.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 Oke okay guys mungkin segitu aja presetnya ada 17 guys ya. Nah oke okay, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.